Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya kau curahkan kepada kami anakmu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dan bertemu dengan saudara yang kami kasihi. Ia ya Bapak kami tahu bahwa ini bukanlah suatu kebetulan melainkan ini semua karena penyertaan anugerah berkat yang kau curahkan kepada kami. Ia ya Bapa, pada kesempatan siang hari ini, kami ingin berdoa bagi saudara yang kami kasihi yang sedang mengalami kelemahan tubuh sehingga ia harus dirawat di rumah sakit. Kiranya ya bapak, engkau memberikan kesembuhan kepadanya. Berkati makanan, minuman dan obat-obatan yang ia konsumsi agar kiranya dapat menjadi sumber kesehatan dan kekuatan. Berikanlah selalu saudara yang kami kasihi ini kekuatan. Biarlah ia terus berharap dan percaya kepadamu saja bahwa engkau akan menyembuhkan dan memulihkan keadaannya. Kiranya engkau memberkati dokter dan perawat yang merawatnya selama ia sakit kiranya dokter dan perawat tersebut engkau jadikan perpanjangan tanganmu yang mampu menyembuhkan saudara kami terkasih ini tak lupa juga kami ingin berdoa bagi keluarga di tempat ini berikanlah keluarganya kesehatan dan kekuatan sehingga engkau pakai keluarganya untuk menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara kami kiranya juga engkau mencukupi setiap apa yang saudara kami butuhkan mulai dari biaya untuk rumah sakit maupun biaya untuk obat-obatan yang harus diminumnya ya bapak Kiranya kesembuhanmu terjadi pada saat ini. Kiranya Engkau mengangkat segala sakit penyakit yang Ia rasakan, sembuhkan dan pulihkan Ia sehingga Ia dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Ya, Bapa, inilah doa dan permohonan yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang merupakan sumber kesembuhan. Amin.